Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Rahul besar melimpah bagiku, oh oh, oh. keku adalah bersamamu tak pernah ku ragukan rahmu besar anugerahmu besar melimpah bagiku